Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Taufiqur Rahman Dan pada kesempatan ini Saya akan mencoba untuk Berbagi pengalaman Berbagi ilmu Berbagi pengetahuan Napas panjang Adalah Satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan sekali Bagi Mereka-mereka yang menggeluti Di bidang tarik suara Tidak terkecuali Ada seorang kori. Seorang kori Sangat Membutuhkan sekali Napas panjang Bahkan Bukan hanya kori, seperti penyanyi, kemudian taruhlah pendakwah. Ini juga sangat membutuhkan sekali kestabilan pernafasan Untuk itu, di sini saya ingin ingin mencoba untuk mengulas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nafas yang panjang dan langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh supaya nafas kita itu senantiasa panjang dalam artian tidak pendek pengalaman yang saya pernah tempuh untuk mendapatkan nafas panjang adalah di antara dengan diantaranya dengan metode menahan nafas menahan nafas di dalam tubuh kita Nah, kita ambil contoh Kita mengambil nafas Melalui hidung Kemudian ditampung di dalam perut Sampai sepenuh-penuhnya Sehingga Udara yang ada dalam perut ini Seolah-olah memenuhi seluruh Bagian-bagian tubuh kita Dan kita tahan selama beberapa detik bisa sampai satu menit atau satu menit lebih mungkin bisa sampai satu setengah menit setelah kita tahan kemudian kita lepaskan pelan pelan nah itu kita lakukan selama berulang-ulang dan waktunya bisa kita ambil sehari itu kita latihan selama bisa 3-4 kali Misalkan Habis sholat subuh Atau Setelah bangun tidur Kita mulai dari bangun tidur Kita langsung Olah nafas pernafasan kita Kemudian Boleh setelah sholat subuh Dua kali Setelah bangun tidur atau setelah sholat subuh Yang kedua adalah Habis sholat subuh Yang ketiga Setelah Sholat asar dan yang keempat adalah sebelum tidur. Cara mengolah pernapasannya adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Kita bisa latihan selama sekali latihan itu bisa selama beberapa menit, bisa selama 30 menit atau sampai satu jam bisa kita latihan. Seperti ini contohnya untuk mengolah pernapasan. Kita ambil nafas sedikit demi sedikit dari hidung Terus Sampai penuh dalam perut Sampai menekan ke dada Dan punggung Sepenuh-penuhnya Setelah penuh kita tahan Kita tahan Kita hitung ada berapa detik Nah di sini kita bisa menahan sampai sekuat mungkin Sampai sekemampu kita Dan usahakan semakin kita latihan Semakin kita menambah kekuatan Misalkan awal kita mampu menahan 15 detik Kemudian kita tahan lagi Kita ulangi lagi sampai mampu 30 detik Sampai selama-lama Sampai selama-lamanya kita maksimal mampu kita tahan, kita lepas dengan pelan-pelan, kita ulangi lagi, kita tahan, kita lepas lagi bisa anda lakukan dengan sendiri misalkan silakan di, di apa namanya dihitung-hitung saja kira-kira saja nah itu fungsinya sangat banyak sekali diantaranya untuk menstabil menstabilkan paru-paru yang ada dalam tubuh kita taruhlah misalkan kita apalagi eh, sebagai perokok hobi merokok atau hobi makan makanan yang mengandung minyak ini bisa stabil dengan cara metode tahan nafas nah, setelah kita mampu untuk menstabilkan nafas kita bisa latihan selama beberapa hari mungkin ya Kan dalam hidup kita senantiasa selalu dilatih dalam keseharian. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencoba untuk bersuara. Nah dari tahan nafas tadi, kemudian kita keluarkan dengan e, menggunakan suara. Contoh seperti ini. Eh. Uh... Suara yang kita keluarkan selama latihan itu Dari awal kita bersuara sampai akhir bersuara Suara kita harus nadanya eh, stabil gitu Jangan ada nada yang seolah-olah nggak kuat Kita ambil contoh lagi Uh, ada yang perlu kita garis bawahi Ketika kita mengolah nafas yang tadi melatih pola pernafasan dengan kita melatih e, nafas dengan suara untuk metode tahan nafasnya lain ya kalau di waktu kita melatih pernafasan itu kita tahan selama beberapa detik bisa sampai setengah menit bisa sampai semil bisa sampai semenit lebih Nah, kalau untuk metode bersuara Setelah napas, Setelah udara ada dalam perut kita Kita tahannya hanya beberapa detik saja Jangan terlalu lama Taruh misalkan 3 detik Baru kita bersuara Kita tahan dulu selama 3 detik Kemudian kita bersuara Contoh begini Kita ambil napas, Kita tahan sampai 3 detik 2, 3. Terus kita bersuara dan seterusnya Jadi tetap harus kita tahan dulu Selama beberapa detik Jangan sampai ketika napas sudah masuk Kita langsung keluarkan Itu akan boros juga Contoh sampai begini contohnya Jadi tidak ada penahanan dulu nah, Kita tahan dulu Baru setelah stabil dalam badan kita baru kita bersuara kita beri contoh lagi. <Susuk> <Suk> ya. bisa. kemudian untuk mengukur sejauh mana sih e, setelah kita tahan nafas, kemudian e, kita bersuara tahan napas kemudian kita bersuara untuk mengukurnya boleh kita sambil lihat jam ya jam tangan atau lihat jam yang ada di hp bisa kita pakai apa namanya pakai alat hitung bisa di sini saya kebetulan tidak ada alat hitung tidak ada jam ya kita kira-kira saja bisa kita mulai dari suara yang lebih rendah kepada suara yang sedang, kemudian kita kepada suara yang tinggi, kemudian bisa dalam satu nafas kita mulai dari mulai suara rendah, sedang dan tinggi. Contoh, kita suara yang eh, sedang tadi sudah ya, kita eh, suara rendah, kita suara sedang, sedang. Oh. Uh. bisa ambil lagi latihan lagi dari satu nafas untuk menggunakan suara dari rendah, sedang dan tinggi. Contoh seperti nafas dengan suara apabila kita sudah mampu menstabilkan pernafasan yang ada pada diri kita dan menstabilkan antara menyatukan suara dan nafas kita bisa latihan ke yang lainnya, latihan berikutnya Jadi kita mencoba membaca ayat-ayat dengan menggunakan metode bersuara yang seperti kita lakukan pada langkah awal tadi Contoh kita memasukkan bacaan dengan suara kita Dari surat-surat pendek dulu Dari surat yang pendek yang sangat kita hafal akan surat An-Nas Qul'a'u <Sess> See me بِنَّ نَسِيمَ Dan bersuara yang stabil Kalau pernafasannya belum stabil Suaranya belum stabil Tentunya hasilnya tidak seperti itu Kemudian untuk suara tinggi juga sama Kita boleh coba misal begini suara tinggi I see. Coba Kita latih Bagaimana supaya Suara kita tidak terlalu pendek Napas kita tidak terlalu pendek Ya syukur-syukur bisa seperti Haji Muammar Yang suaranya sama napasnya bisa sampai satu menit lebih Paling tidak ya kita bisa cukup Cukup dengan suara yang stabil Mudah-mudahan Sedikit tutorial ini bisa bermanfaat bagi e, kita semua terutama bagi rekan-rekan yang masih belajar pemula. Pemulaan belajar ingin menguasai bagaimana supaya napas kita bisa panjang terutama bagi kawan-kawan yang ingin menggeluti tentang tilawatil Quran atau qari dan Korea Mungkin untuk sekarang kita cukupkan dulu Kita bisa bertemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh